Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021. Untuk tersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan Taurus di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan Soang Tawus di bulan Juli tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Tawus di bulan Juli tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021, pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan Asmara Taurus di bulan Juli tahun 2021. Kita support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun mempertuasok kemampilan zodiak Taurus di bulan Juli tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saja kita membuka dan membacakannya. Tukis kesehatan seorang Taurus adalah Ace of Swords atau Satu Pedang. Secara umumnya, Aesopson itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai, ingin menata, ingin menjaga serta ingin mengkontrol kembali. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus mulai menata, mulai fokus, mulai mengkontrol kesehatannya di bulan Juli tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Taurus akan memulai pola hidup sehat di bulan Juli yang akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diapiskan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Juli tahun 2021 Dikarenakan di sini seorang Taurus mulai mengkontrol menata, dan memulai hidup sehat di bulan Juli, yang dimana di sini pola hidup sehat diajarkan oleh seorang orang tua, dan di sini seorang Taurus mencontoh kehidupan, pola sehat dari orang tua atau sendiri. Ya. Untuk kartu kesimpulannya adalah dusta. Secara umumnya, dusta itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita, dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus di sini menggambarkan. Impian harapan cita-cita seorang Taurus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juli akan ia dapatkan, yang dimana di sini ia mulai memcontoh pola hidup dari orang tua yang akan mendampak positif kepada kesehatan seorang Taurus, dan di sini seorang Taurus mulai menata dan menjaga pola istirahat di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah ace of pentaka. cara umumnya ace of Pentakel itu diartikan awal mula permulaan ingin mengkontrol ingin menata serta ingin melihat kembali. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taus di bulan Juli tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, yang dimana di sini seorang Taus digambarkan akan mulai menata, meniti mengontrol kembali pengeluaran dan pendapatan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangannya sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Taurus akan menerima income, yang dimana hasil usaha dan kerja kerasnya di bulan Juli yang akan membentak keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus. Akan melihat memulai sebuah keuangan yang baru di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya, page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus akan mulai mengkontrol menata, melihat kembali keuangannya, yang dimana di sini seorang Taurus ingin melihat masa depan seorang anak yang merupakan anak Taurus sendiri. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus akan mendapatkan income yang lebih besar di bulan Juli, yang dimana hasil kerja kerasnya, yang dimana di sini tujuan seorang Taurus adalah untuk membahagiakan seorang anak. Dan jika kartu besar kita gabungkan dengan keuangan seorang Taurus di sini, menggambarkan impian dan harapan seorang Taurus untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Juli akan ia dapat wujudkan yang dimana sini didukung dimotivasi oleh pasangan Taurus dan di disini didukung dimotivasi keluarga Taurus yang dimana sini seorang Taurus memiliki tujuan untuk membahagiakan seorang anak Taurus sendiri dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah two of one ataupun dua tempat secara umumnya two of one itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan ataupun bersifat memilih dan di disini menggambarkan Seorang Taurus akan mendapatkan dua pilihan pekerjaan yang di mana di sini memulai iso pentakel yang dimana mana mengontrol memulai pekerjaan yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Taurus sendiri dan di sini juga seorang Taurus digambarkan akan membuka sebuah usaha tambahan yang dimana disini akan mendorongkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan menerima dua tawaran pekerjaan sekaligus Yang dimana sini hasilnya akan maksimal yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial Taurus sendiri Dan untuk kartu support energinya adalah King of Contact Cara mempunyai King of Contacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang dekat dengan Taurus serta seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan dua pilihan tawaran pekerjaan, yang dimana di sini hasilnya akan mendorong keuangan finansial serta kehidupan Taurus lebih bagus lagi, yang dimana di sini juga digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan tawaran pekerjaan dua dalam sekaligus, yang dimana di sini tawaran pekerjaan didapatkan dari King Open Taker, yang merupakan seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang Taurus akan membuka usaha tambahan, yang dimana didukung dimotivasi oleh keluarga oleh orang tua serta orang-orang terdekat tahu sendiri Dan nah, jika kartu desa kita gabungkan dengan cara pekerjaan seorang Taurus di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang Taurus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus akan dapat ia wujudkan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus mampu membuka sebuah usaha mampu memilih sebuah pekerjaan yang dimana akan mendongkrak keuangan dan di sini mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini pekerjaan ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari seorang taurus dan di sini selalu dimotivasi didukung keluarga serta orang tua taurus sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of Cup ataupun lima piala. Secara umumnya Five of Cup itu diartikan berjuang melepaskan masa lalu dan melihat kesempatan serta luang untuk mendapatkan kebahagiaan di masa mendatang dan di sini mengembangkan hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021 seorang Taurus sedang berjuang melepas masa lalu move on dari masa lalu dan melihat kesempatan kondisi melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Juli tahun 2021 bersama seseorang yang disayangi oleh seorang Taurus sendiri dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya hubungan Taurus akan lebih bagus lebih bagus lagi di bulan Juli yang dimana sini seorang Taurus akan berhasil melepas masa lalu dan bertemu seseorang yang dimana sini akan memungkuk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 Seorang Taus akan berjuang melepas masa lalu yang di mana di sini tujuan yang mendapatkan kebahagiaan karena hubungan hubungan Asmara di bulan Juli tahun 2021 dan di sini juga tidak terduga kemungkinan seorang Taus akan bertemu seseorang dan memiliki komitmen untuk melangkahkan ke jenjang yang lebih serius yang dimana disini bertujuan untuk mendapatkan keturunan mendapatkan seorang anak yang dimana mana di sini seorang anaklah yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Taus di bulan Juli tahun 2021 dan jika kartu kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang taurus di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang taurus untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, lebih harmonis, lebih bahagia akan bisa ia wujudkan di bulan Juli dan bertemu seseorang yang dimana mana di sini memiliki komitmen dan tujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan di sini tujuan untuk mendapatkan seorang anak keturunan yang dimana mana di sini seorang anaklah yang menjadi sumber kebahagiaan seorang taurus sesungguhnya. Dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Juli tahun 2021 itu berada di angka 1, 11, 12, 25, dan 58. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Taurus di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.